Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan ataupun bisnis usaha seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020.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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Aquarius di bulan Juli adalah Ten of Sword ataupun 10 pedang. Secara umum, Ten of Sword itu diartikan daun dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri ataupun dari orang yang ia percayai di dalam suatu kehidupan. Jadi di sini kelihatan kesehatan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 itu sangat menurun dikarenakan dia sedang memikirkan pengkhianatan yang ia terima dari seseorang yang ia percayai selama di kehidupannya dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius adalah kenaik Knight of Pentacle secara umum Knight of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan di sini kelihatan seorang Aquarius kesehatannya semakin menurun itu dikarenakan ia mendapat ia memikirkan pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Juli Tahun 2020 dan seseorang yang ia percayai di dalam kehidupannya dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung serta mensupport dan memotivasi seorang Aquarius untuk membenahi kesehatannya ketimbang memikirkan seseorang yang mengkhianatinya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers. Secara umum the lovers itu diartikan percintaan ataupun sesuatu yang berjalan dengan baik. Jadi untuk kesehatan seorang Aquarius di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan menurun karena itu dikarenakan ia mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai di dalam kehidupannya dan ia didukung oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan the lovers di sini menggambarkan Rasa sayang dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan membangkitkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 dan usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut akan berjalan mulus dan berjalan baik selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 adalah Hai Eiko pentakel ataupun delapan koin secara umum ekopentabel itu diartikan mulai menghargai hidup ataupun mulai menghargai suatu proses kehidupan dan mulai menghargai suatu usaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 jadi untuk keuangan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 ia sudah mulai menghargai proses untuk mendapatkan keuangannya yang lebih bagus lagi dan ia sudah mulai fokus serta tepun dan disiplin di dalam suatu pekerjaan untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 namun di satu sisi seorang Aquarius sudah mendapatkan hasil meskipun tidak sepenuhnya maksimal di bulan Juli Tahun 2020 atas kerja keras yang ia lakukan selama ini dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of One Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini kelihatan seorang Aquarius mulai serius untuk bekerja dan menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri jadi the lovers kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius menggambarkan Aquarius sedang berusaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 dengan menghargai setiap usahanya dan itu didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di sini menggambarkan usaha yang dilakukan Aquarius untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 akan berjalan baik dengan dukungan ataupun rasa cinta dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri selanjutnya kita ke kartu-kartu -kar, pekerjaan dan usaha seorang Aquarius di bulan Juli adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Secara umum Ace of One itu diartikan permulaan, awal mula ataupun ingin memulai suatu pekerjaan yang baru ataupun ingin memulai karir yang baru dari sebelumnya. Jadi untuk karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 ia sedang memulai pekerjaan baru ataupun memulai Suatu bisnis yang baru dari sebelumnya di sini ia mencoba peruntungan ataupun mencoba pekerjaan yang lain dan baru di dalam kehidupannya dan di sini ia bertujuan untuk menunjang keuangan dan karirnya di bulan Juli tahun 2020 dan support energinya adalah Page of Pentacle Secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini seorang Aquarius memulai awal yang baru ataupun memulai pekerjaan yang baru serta kader yang baru yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan the di sini menggambarkan Aquarius menjalankan usaha ataupun karir serta pekerjaannya yang baru sangatlah ia dapatkan dan berjalan baik yang didukung oleh rasa cinta dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri dan selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Juli adalah Ace of Cup. Secara umum Ace of Cup itu diartikan permulaan awal mula ataupun ingin memulai suatu hubungan asmara yang baru dengan seseorang ataupun bisa dikategorikan ingin memulai asmara yang lebih serius kepada pasangan. Dan di sini kelihatan seorang Aquarius akan mulai fokus ataupun mulai serius bersama pasangan untuk ke jenjang yang lebih Dewasa ataupun ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan, dan di bulan Juli nanti, seorang Aquarius akan mulai menyusun serta merencanakan suatu hubungan ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan. Dan support energinya adalah King of Cup. Secara umum, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang matang pikirannya, serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Untuk asbar seorang Aquarius di bulan Juli. Aquarius ingin memulai hubungan yang serius serta ingin memulai hubungan ke jenjang yang lebih serius bersama pasangan yang didukung seorang orang tua dari Aquarius maupun pasangan. Di sini orang tua akan merestui hubungan Aquarius bersama pasangan untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan jika lokasi kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius Usaha yang dilakukan Aquarius untuk mendapatkan kategori hubungan yang lebih serius bersama pasangan sangat berjalan mulus. Itu didukung penuh oleh orang tua Aquarius dan pasangan yang didasari atas rasa cinta seorang Aquarius bersama pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020 itu berada di angka 10, 17, 71, 11 dan 18. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Seorang Aquarius itu betul-betul memiliki energi ataupun aura cinta di bulan Juli tahun 2020. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.